weh mbak F masuk mba F yuk oh, galau <laughs> kok malah sampean sing galau Mbah mbak dia ingin aja jemblong terus malah galau jadi so, ini malah kue sing galau Mbah ngali per aku pengen menjiririr sih menyendiri <laughs> menyendiri aku <laughs> <laughs> ngakungin golek konco mbak mba, malah kok ngalih nyawa lho gelo nyawa loh, rahasia wah rahasia-rahasia kayak canam yang apa niki? Eneng apa? jalan berbeda eh? kayak bener ngutang apa ya? apa apa? ini jalan hmm. mau apa? eh? montor orang ngopi sak mangkune ngono kae lho warung kopi sing dipangku-pangkune gelem <laughs> aku. aku turut warung ngono. Saiki, saiki wis tuwek apa gelem kok nyedeki aku. Eh, gelam, apa mampu? dah iso aku yang mek aku wong sing tua kaya iki mampu lemah kaya dipikir itu yo mek lek matek matek aku lek babakan mati pernah mikir eh ndak tahu mikir nyabu wong kok wedi mati sing tak wedeni ini, per ya tipe paringi umur dowo uh. nanging orang baru kai oh. tor gunane kang guwong liyo sing paling demi tutor-tutor nah, ya aku warung ya, <laughs> <tutur>, ya, <tutur. laughs> masalah ya tapi udah-udah ya, masalah aku oh, aku, aku Dosa kuwi babakan aku Ayo menungso alam kapisan kuwi Anyar ya ku dunya awake iso dadi khalifah alam dunya. Menjaga, bumi, menjaga, bumi, Bum. menjaga kebersihan. Kaya oh, aku ini, asini, pow, penting perangku okay. ya to. Nggih. Angel to golek wong Ya angel. kedua, tugas... sing kapindho tugas nguripi. Nguripi. Nguripi tegese Wah, di ini per iso-iso ki iso ora dadi serial medhi. Hmm. neng ning iso dadi tersanjung ngono kae, 50 episode. Uh. Delem ora uh. pengajian. Kesumwen. Pengajian majelis taklim wae. <laughs> angel, wah, angel, angel. Piye lho, piye, piye? Yo, intine intine ae yo. Uh. Intine kutu isong ripi akale Kali nguripi atine, atine, lan nguripi lagu nih. <tuh> angel bah, biar caranya awak Ediewong nguripi orang uciwak nih Gusti Pangeran. Ya toh. Orang hmm. gampang. Yo panjen angel. Hmm. <tuh> Yo. Bahas pertama gue rotok mang cuman sing kepindu lho. abot, hmm? menungso, iso nemok nih sing hmm? gitu. kadang iso iso sampai patine me, iso getun, so getun. Menyesal. menyesal, ternyata dari menungso gue abot ya ba? abot nang aku lek dadi Ngopo ngebel? gambarmu tapi <historia> belum Nih, nyapa kok bongbong berdua neng ngomai ibu nih? Enak apa? Lo lo lo lo lo lo lo. Kok iso? Aku arti dadah lurah lurai lo. apa dak kleru? Hmm, yo yo yo yo yo, begini yo. Jombes aku tak balik aku. Waalaikumsalam. Iya mbak, samaan ngaruh lurah mbak, mbak, mbak, samaan ngarep dari lurah mbak, mbak, malang ngalih, mbak. kebuduk mbak kaya toh kenapa deh? mbak kaya lho, mbak pacarnya mas jemblum mati guru-guru SDW kaya wala mbak tangasya minta maaf mas yuk iya ayo toh mas, mbak adi merasa bersalah lho enggak aku, wiss toh mas, barengnya lho dihadapi orang lorok, kan adi pun disalahin ayo Thomas, Bang adik merasa bersalah terus loh. minta maaf, aku taruh soldan isi lah bareng ya lho, mas karena dia dosa salahnya eh. jadi penguruh lo loh. ayo Thomas, mendang tuh enggak, enggak mendang tuh, Thomas woy, enggak sampai lah, Thomas enggak tau aku salah sama yang kok, dek ini sepanjang takdirku mbak Tasya beranono aku mbak yo beranono oh, aku ya mbak yo ini aku mau ngeteh nih orang matenih mbak orang momo mbak Tasya wes ikhlas mbak Tasya wes ikhlas yo seingat saya baca loro ngerti nih mas Ochard ngerti mbak, Ayy, mbak Tasya, jolok dulu, dulu. ayo mbak Tasya jeruk tomo yo terma romo ayo mbak Ya, Tasya. Gue kok mati to sayangku Masih Mas wis mentolong nyelingkuhi aku. Tapi terjujur aku ndak lilo gue mati, Tasya. Sarang <tuh> wis kado Pas jemblung. Kok oh, kecet masyam bang hmm Uwes toh, masih pernah nih panggah tasa, ketemang tasa, bapak tasa hmm. tapi itu jes jes gak usah lebih lebih, saya kan rasanya jesika ya kan? Hmm. jesika janji gak bakal mengecewakan apa mana selingkuh selingkuh ha? janji. jes? iya mm -hmm. tapi masalahnya kan ini hehehe hehehe apa lagi saya main lagi paku paku hmm. pinter, yang ada menang menang gak hmm. usah mikir nih si tasya-tasya kuih mana gak usah gak usah mikir tasya-tasya mana ya sambil fokus nengak hmm. tatap mata jessica singa ngayong gitu hmm. wess tatap? wess hmm. yakin sama aku lemaret jessica <laughs> hmm? Yo. Yo ya, wes, aku mau wes mau lembang. Jangan loh, Jadi pacaran Cici kak? kan? Oh, cok. Oh, cok. Mau pacaran gitu. I, pacari, pokok pacari. Hmm. Saya ini pacaran ya? Hmm. Ya, ya, ya. Ya. pas ya aku kangen aku <laughs> kangen banget bertugas yang, yang. harus oh sampean mas duduk oh. duduk oh. oh. ah. ya aku, ya, aku orang nyongpois ketemu sampean hmm, aku seneng banget podo mas aku alah oh, aku piye aku eh iya, iya, uh salah oh mas kowe wis tega nyelingkuhi aku Orang. ora wis ora selak aku ora butuh nganggu mas jemblong ku. aku wis ngerti aku nyawang kalau lipat ku kowe mm -hmm. kue selingkuh <laughs> aku enggak koyo ngono semen disalah ngaliyo aku rabutuh kowe saiki pokoknya eh, ngaliyo enggak usah ganggu mas jemblong ih eh, mas Ochan ku enggak usah teman-teman ikh mas jemblong eh, eh, eh, aku kilosopo aku pacarin mas Ochan eh, emang apa? benar gue pacarmu itu, pacarmu itu, orang sama e, aku eh <laughs> Ikut masuk jantung. Hup, stop, stop, stop. Hup, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Hup, hup, hup. Eh, ih, mbak Su E loh, aku ada masalah mbak. Hahaha. Sengkau enteni, mbak Su E ora bakalan Rene. DLW da milih dari lurah. Timbang <tinyutong>, ngopeni tidak ada di kuburan ini Mbak Soep ini jadi lurah ya. Ini kewajibannya jadi juru kunci ini hmm. Menungso kendonya Miso Miso, Miso. Ora bakalan lupo, Tidak, Tidak, tidak, tidak. Opo kang kinares besti, manu somong biso mano, marangkusti kang murpeng tuh mati, kang tiatik kang suci. Nyewo lan mirakati, tapi saking sambil homolan loro pinaring tombol. Aja turu sore kaki.